kami dari komunitas ojol Split serikat pemudi daring bersatu melawan dengan 75 Zionis Israel. Kami ingin membantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina sana. Kenapa? Karena mereka adalah saudara seiman kita. Dan kenapa? Karena mereka telah dizolimi Zulkifah kejahatan adalah Suatu tindakan yang tidak dilakukan oleh undang-undang negeri kita. Maka dari itu, kami, Serikat Pemudi Dering, ikut berkontribusi dan berpartisipasi membela rakyat Palestina. Hidup Palestina! Hidup ojol, Hidup rakyat Palestina! Baik, nanti kita lanjut di sana karena kita segera mau jalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita minta PBB harus bertanggung jawab terhadap masalah yang dihadapi oleh teman-teman kita di Palestina kawan-kawan kawan-kawan di sini juga adalah kantor dari AILO Jakarta kantor perwakilan AILO Jakarta dan tidak tahu jutaan buruh di Palestina sabar di medan me datang kau biar mikir ya yo serang dong kita raw well that is me datang kau ondali ay tuh benar banget dong Jangan takut sebelum kita Tak tangannya lagi.